Halo guys, welcome to my channel. Ada hal menarik dari perangko ini. Adalah perangko masa Hindia Belanda yang bertema pramuka. Seri Deep Boy Scott Wood Jambore. Dimana Dinas Pos Hindia Belanda masa itu menerbitkan perangko ini. Salah satunya untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk memberangkatkan kontingen kepanduan Hindia Belanda pada saat itu untuk menyambut Jambore Kepanduan Sedunia kelima yang diselenggarakan di Poglenjang, Blumendal, Belanda pada tanggal 31 Juli 1937 yang diikuti oleh 28.750 pandu yang mewakili 54 negara dimana pada Jambore kali ini Kepanduan Putri ikut serta dalam perkemahan namun hanya sebatas untuk memberikan penghormatan kepada Olapa Baden Powell atau Lady Baden Powell dan secara resmi kepanduan putri baru dapat diperpartisipasi pada Jambore Sedunia ke-16 di Australia. Oh ya guys, uh, perangku seri Pip Boy Scout Jambore ini mempunyai dua nominal. Yang pertama 7,5 sen yang warna coklat tua. Waktu terbitnya 1 Mei tahun 1937 dan kadaluwarsanya 31 Desember 1938. Dengan ukuran perangko 26 x 33 mm, perforasinya 12 tengah. Jumlah pencetakannya sangat sedikit sekali, jadi lumayan langka 340.712 keping perangko. Yang kedua ada nominal 12 12,5 sen dengan waktu terbitnya sama 1 Mei tahun 1937 dan kadaluarsanya 31 Desember 1938 dengan warna terang lila karmin dan ukurannya sama 26 x 33 mm dengan perforasi 12,5. Jumlah pencetakannya sedikit juga sekitar 504.934 keping perangko Baiklah guys, itu laporan masih singkat dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap menjadi bahan edukasi buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.